Anjani yang tengah curiga terhadap Wijaya akan kaitannya terhadap kejadian yang menimpa anaknya yaitu Sakat dan juga Dante Namun Anjani yang belum bisa memastikan untuk hal ini karena Anjani belum bisa mempunyai bukti yang begitu kuat akan keterkaitan Wijaya atas kasus yang menimpa daripada Sakat dan juga Dante namun, di kejadian kali ini, di mana Anjani yang telah membawa daripada Dion ke dalam perangkapnya, di mana Dion yang tengah diikat oleh anak buah Anjani, dan Dion pun diancam, "Jikalau Dion tidak mau membuka suara tentang apa yang tengah terjadi kepada anak-anak Anjani, yang akhirnya di saat Dion kewalahan." akan Semua yang tengah dilakukan oleh para anak buah Anjani Dan termasuk ancaman Anjani Hingga Dion pun kini membuka suara Bahwa dirinya yang telah melakukan perbuatan ini Terhadap anak-anaknya Anjani Hingga membuat Saka terluka Dan juga Dante yang masih sekarang Tengah dirawat di rumah sakit Bukan cuma hal itu saja ya guys Ternyata Dion pun yang tengah membongkar bahwa Dalam dibalik kejadian semua ini Ini ada kaitannya dengan Pak Wijaya alias Pak Wijayalah yang telah menyuruh Dion Untuk melakukan aksinya tersebut Sehingganya Anjani yang tengah mendengar akan kata-kata daripada Dion tersebut Anjani pun mulai jengkel terhadap Wijaya Anjani pun mendatangi Wijaya dan menanyakan langsung akan hal ini terhadap Wijaya Dan Wijaya terdiam seribu kata karena dirinya yang tak bisa lagi mengelak setelah Anjani mengetahui akan rahasia Wijaya tersebut dari Dion yang tak lain adalah anak buah Wijaya tersebut baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys para pecinta sinetron suami pengganti dimanapun anda berada kembali lagi bersama bang mimin yang selalu setia menemani anda untuk memberikan ulasan dan bocoran tentang alur cerita sinetron suami pengganti dimana alur ceritanya yang semakin seru semakin menarik dan tentunya akan semakin menegangkan untuk kita saksikan Lalu, bagaimanakah untuk kelanjutannya? Yuk, kita simak saja cuplikan videonya berikut ini. Di episode selanjutnya, di sinetron "Suami Pengganti", di sana pun ada Saka, dimana Saka yang tengah kepikiran kepada Ariana. Di saat-saat Ariana pertama kali menemukan Saka bagaimana ekspresi dari kekhawatiran Ariana terhadap Saka tersebut membuat Saka kembali terperangkap akan cintanya terhadap Ariana Walaupun di sana Ariana hanya semata peduli terhadap Saka karena Ariana yang tak enak jikalah ada sesuatu terhadap Saka Namun sangkaan daripada Saka terhadap Ariana ia mengira bahwa Ariana pun mempunyai sifat ataupun perasaan yang sama terhadap Saka tersebut yaitu masih mempunyai rasa cinta terhadap Saka. Sehingganya Saka pun menelpon Yuna dan ingin berbicara empat mata langsung bersama Yuna guna agar Saka jauh lebih tahu tentang perasaan Ariana yang sesungguhnya terhadap dirinya. Namun di saat Yuna tengah mendengarkan kata-kata daripada Saka tersebut Yuna pun tak menyangka bahwasanya Saka akan menanyakan perasaan Ariana terhadap dirinya Yang padahal menurut Yuna pertanyaan tersebut pun yang sudah tak pantas lagi dibicarakan karena Saka dan juga Ariana yang kini sudah berlain-lainan alias Saka dan juga Ariana yang sudah memiliki keluarganya masing-masing Jadi buat apa lagi Saka harus repot-repot dan juga memperdulikan tentang perasaan dirinya dan termasuk perasaan Ariana sehingga lewat pertanyaan Saka ini Ariana pun ingin memastikan dan memberitahukan kepada Ariana tentang perkataan Saka ini namun di saat secara kebetulan Yuna ingin membicarakan kepada Ariana tiba-tiba saja di sana Saka datang mengampiri Ariana sehingganya Yuna yang tak jadi ingin Membicarakan tentang apa yang telah dibicarakan Saka tersebut Namun akhirnya di lain kesempatan Di saat Yuna tengah bersama dengan Ariana Yuna pun akhirnya mengatakan bahwasannya Saka Meminta waktu kepada Yuna untuk berbicara secara empat mata Dan ternyata pembicaraan Saka tersebut yang tak lain Hanyalah untuk menanyakan bahwasannya Sebenarnya Ariana sampai sekarang Masihkah ada perasaan terhadap Saka tersebut Dan pertanyaan inilah Yang membuat Yuna begitu jengkel terhadap Saka Apakah lewat pembicaraan Yuna ini akan membuat Ariana kembali Untuk mengingat masa-masa lalu bersama dengan Saka kembali Atau Ariana Bur yang mempunyai Pemikiran yang sama dengan Yuna Sahabatnya itu Yaitu tentang Perasaan Saka Sehingganya Perkataan-perkataan Saka tersebut Janganlah dipedulikan oleh Ariana Sehingganya Ariana yang akan Lebih fokus terhadap hubungan dirinya Bersama dengan Galpin Dan tak lagi menoleh ke belakang tentang kisah kasih asmaranya dengan Saka yang walaupun Ariana yang sangat mengetahui dan begitu simpati bahwasanya ternyata cintanya Saka terhadap Ariana tersebut yang tak luntur sampai sekarang Walaupun kini Ariana telah berkeluarga dengan lelaki lain Namun tak lupa pula ya guys seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini alangkah baiknya jika kalian menekan tombol like and subscribe dan juga mengaktifkan lonceng notifikasinya juga agar kalian tak ketinggalan untuk sinopsis alur cerita sinetron suami pengganti di channel kami tentunya baik dilanjut lanjut kembali lain kata di adegan berikutnya dengan Dante di saat ini Dante yang tengah berbaring di rumah sakit dengan keadaan ya ataupun hilang ingatan. Namun di saat ini juga yang diingat oleh Dante yang tak lain hanyalah Dokter Dinda semata. Kejadian yang mengejutkan bagi Dokter Dinda pun terjadi di mana tiba-tiba saja Dante kembali mengungkapkan perasaannya terhadap Dokter Dinda. Bahwasanya dari dulu sampai sekarang Dante yang mempunyai perasaan terhadap Dokter Dinda. Tapi kenapa Dokter Dinda malah mengianati cinta Dante tersebut dan Dante pun yang tak habis pikir kenapa Dante bisa-bisanya jatuh ke dalam pelukan wanita lain bukan dengan Dinda mendengar daripada perkataan Dante ini membuat telinga Dinda seakan-akan tak mau mendengar karena Dinda yang kini sudah menikah dengan Saka dan Dinda yang begitu Sangat mencintai Saka, jadi mana mungkin Dinda akan berpaling dari suaminya, yaitu Saka. Dan di sana pun, di saat dokter Dinda tengah berbicara dengan Anjani, keinginan daripada Anjani kepada Dinda dan juga Dante, yaitu Dante yang kini belum begitu mengingat akan kejadian-kejadian yang telah dialami masa-masa sekarang, jadi. Menginginkan Anjani bahwasannya Dinda janganlah Terbawa suasana oleh perkataan-perkataan Dante Karena perkataan-perkataan Dante ini Hanyalah Cuma sesaat saja Jadi setelah Nanti Dante benar-benar Sadar Dan juga kembali ingatannya Maka Dante pun akan melupakan Tentang apa yang dikatakannya Dan Dante akan Kembali kepada istrinya, yaitu Selim. Oke, guys, mungkin hanyalah cuplikan video yang dapat mimin berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.